Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah alhamdulillahi rabbil alamin was ala ashrafil amyai wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du perkana nama saya Hirma Aulia Wahida dari min 14 magtan kelas 5B di sini saya akan menyampaikan si ermitro sejati, bab sikap murid terhadap guru. Dengarkan baik-baik ya. Bismillahirrohmanirrohim Ilahilah sulil sirjau <Sing> si allah, mala akwalanarul jahimin. Fa bi taubat dan wa Fa inna Iki si air er bagus banget dimengerti Tulur kabelan awatan tenang gemati Sebab iki si air er ngendara ke dukop, Toto serta budi kang prayoga Iki mangsa akeh banget ongkong lali ora rasa laku dosa bola bali akeh bocah pada rusak pakerti Berga nih bergaulan sangking nih Nanti orang pada opening agama Orang mendadi tuturi ibu rama Temahani banjirwani yang waspoh Yang dielengage malah malas pisau Muka iki si erbisa mikunani Marang engkau maus ugi sani Muka iki si erbisa mikunani Marang engkau maus ugi kamersani Si kape murid marang Sebab guru siro bodoh dan dipintar Siro asur dan dipangkatkan dipenar Mula siro wajah hormat marang guru Luweh luweh guru ngajikan kan Nah itu tadi teman-teman si Ermitro sejati Ada yang sudah tahu kan Teman-teman siapa orang yang membimbing kita Orang yang telah mengajarkan kita tentang berbagai hal Orang yang telah mendidik kita dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Dialah guru. Mereka adalah orang yang sangat berjasa di hidup kita. Dan pada ustadz ustazah yang mengajarkan kita ilmu agama. Maka hormatilah mereka, muliakanlah mereka, jangan durhaka pada mereka. Barang siapa yang telah memuliakan guru, maka ia memuliakan rasulnya. Barang siapa orang yang memuliakan rasulnya, maka ia memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga kita jadi anak yang soleh-soleha, berbakti kepada guru-guru kita. Selamat berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.